ada perkalian back to my channel si bitung Nyengot, bosku mantap jiwa nah kali ini kita masih di kemanis situs awer 138 mantap jiwa dan hari ini kita bawa modal 50 ya langsung Rp6.000 500 ya. oke okay. kita lihat hari dapat apa akan dapat dapat oh ya, yang di land open dan ada perkalian kecil-kecil Ya, biasanya enggak profit. Nah kita untuk kelas terakhir, terakhir ya? kita lupa, ya? Nanti ya tahun kita lihat sebentar dulu. biasanya sih? kok suka sama kali おっ、enak とら。すごいのです。kali benar, enak benar. selanjutnya ya mau muncul atau enggak jangan ya enggak apa-apa lah kalau enggak muncul ya enggak apa-apa kita tebut tanpa lihat dalam skaternya soalnya kalau di luar skaternya catur gini ya. Ya. Ya, ya. oke okay, dan buat teman-teman yang sudah hadir di channel video Abu Kondang ya, Jatuh Setiap kita upload konten jatuh kaca dan masih teman-teman sawer mantap siwa dapat Kita lihat si akan mau banyak atau enggak kalau tidak kita putih 480 mungkin ya kalau misi ya cukup cukup kita tambahin cukup masih nah, pesak ini yang pertama kali 7 dan tambahin juga cukup mau nambah Oke okay, kali 4 sama 2 gak maunya Masak cuma 50 nih <tuh> parah nah, dan, bilang Kalau di dalam skaternya Selek tapi dia skaternya, sekitar, Jadi tidak diisi dalam ceket terbiaknya, pasti nah kan gratisan, tidak ya, diisi sekarang selfie, ada nah, kali empat di sebelah-sebelah yang ya, ikut tambelinya cukup banyak dan, ya, cukup diisi kan ya oke, kali dua kali tuang, sayang sekali, gak mau nyanggut, kali tuang lagi, gak mau nyanggut ya gimana nih oh, itu mantap, cia bero nya dost ya taim wa kokuni nan nan nan wa se made um mas wa to mo rashiku sudah menemani uh, saya pamit ulut diri dadah bosku